Heboh, Saya Google Translate mengambil alih tugasnya Bang Soleh. Hahaha. <vinegar> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, para pecinta suara Google Translate. Bagaimana kabarnya? Karena sudah dua bulan sejak saya berkolaborasi dengan Bang Soleh, saya ingin mengadakan acara tanya-jawab seputar channelnya Bang Soleh. Dan saya pun juga sudah diizinkan untuk mengambil alih video ini. Heboh, saya Google Translate mengambil alih tugasnya Bang Soleh. <laughs> Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa kembali lagi bersama saya Rifki Soleh Hafiz Azhar Silahkan Mbak Google pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Bang Soleh, apa itu Rifki Soleh ofisial? Kalau itu sih, silahkan tonton videonya di sini ya guys. Mengapa Bang Solem membuat channel YouTube? Karena sebenarnya ini semua berasal dari tugas di Pesantren saya. Karena saya melihat orang-orang Indonesia banyak yang menjadi youtuber dan juga penghasilannya juga lumayan. Saya pun memutuskan untuk membuat channel youtube, dan jadi youtuber doain ya guys, semoga sukses amin lalu, bagaimana bang soleh bisa tahu saya google translate jauh sebelum saya tahu google translate saya memiliki seorang youtuber panutan ialah youtuber yang saya kenal dan pertama kalinya memperkenalkan suara Google Translate Youtuber tersebut adalah M.A.Q atau Muklis Amin Kowiyun Saya pun ter terinspirasi olehnya Dengan intro yang berasal dari iklan dan ngobrol dengan mbak Google Harapan kedepannya apa bang untuk kemajuan channelnya? Semoga channel saya bermanfaat untuk banyak orang dan mendapatkan dan mendapatkan subscriber minimal 100.000 orang. Amin ya guys. Amin. Semangat pasti bisa. Oleh karena itu, ayo sama-sama. Buruan di subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Ayo, teman-teman, subscribe channelnya si Soleh. Kalau masih mau Karena dengar suara yang indah dari saya dan videonya, lain, Bang Soleh, dan banyaknya kegiatan pesantren, saya mohon maaf kalau ada keterlambatan dalam update video gini saja dulu Q&A yang sederhana ini tapi sebelum itu silahkan di like comment share dan subscribe serta Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang, -bang entar dulu Jangan kelar dulu, saya masih ada satu pertanyaan nih Pertanyaan apa lagi, Mbak Google? Bagaimana caranya Bang Soleh membuat video lagu sebagus dan sekeren ini? Oke, nanti minggu depan akan saya buat videonya Tonton ya